Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti lovers, Di Love Wars serta Leslar Love Wars Dimanapun kalian berada Selamat datang di channel Youtube Lesti Bilar Keciora Yang akan selalu mengabarkan Kabar baik seputar Lesti Dan Rizky Bila. Namun bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa para Untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen Dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat berikutnya. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini ada sebuah info yang mungkin akan kasih tahu untuk kalian semua karena budalasi kejora akan tampil. Di konser final drawing Piala Dunia Qatar 2022 Bunda Kejora, persahabat yang sudah dipastikan akan menghadiri acara tersebut Akan memeriahkan acara tersebut yang akan disiarkan secara langsung di Indosiar. Ini tentunya persahabat, sekalian acara menyambut bulan suci Ramadan juga Masya Allah, hari Jumat besok malam Jam 20.30 Waktu Indonesia Barat disiarkan secara langsung di Indosiar. Jangan lupa ya untuk saksikan. Mudah-mudahan idola kita, Lesti, selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran. Amin. Dan di postingan ini pun persahabat tentu banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari para sahabat. Salah satunya dari Angkun Nur Anes Gorda mengatakan Masya Allah ini anak tinggal waktunya aja semua tergantung dia Kalau soal job mah berjibun katanya ya. kalau soalan job mah berjibun apalagi di Indelsiar Di saat dia nggak bisa dan ada kesibukan barulah diganti sama yang lain Bukan mau sombong memang itu kenyataannya? Soalnya ini anak bukan hanya menang di kualitasnya saja Tapi kekuatan fansnya juga luar biasa Alhamdulillah ya dek selalu diberikan rezeki yang Masya Allah Amin, luar biasa banget ya tanggapannya Semoga saja mudah lehati selalu diberikan kesehatan, kekuatan Dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan Berikutnya kita lihat bersahabat ada umum spesial yang kita dapatkan ketika di acara semalam Leslar, Lesti Bilar bersama Abang L Ini menghadiri acara ulang tahunnya kak Asila Masya Allah banget ya BBL Ini banyak yang sayang Banyak yang gendong BBL Orang ya, Masya Allah Inilah yang membuat kita semakin bangga Bahwa banyak sekali orang-orang baik Yang sayang kepada Lesti dan Bilar Berikutnya kita lihat juga persahabat, kita mampir ke fashionnya uh, Bunda Lesti ya. Ini sepatu atau sental yang dipakai oleh Bunda Lesti merek Lost Vision. Di bantros seharga 14.757.710 rupiah. Wow, wow, wow. Masya Allah banget persahabat ya sentalnya aja ini hampir 15 juta. Doakannya mudah-mudahan berkah barokah selalu untuk rezeki idola kesayangan kita Dan berikutnya juga Kita lihat bersahabat ada unggahan IGES dari Kak Sandi Arifin Masya Allah Kak Sandi aja ini mengunggah sebuah postingan foto dirinya Bersama Leslar di acara semalam ya Masya Allah banget Dan kita mampir juga ke unggahan Leslar Entertainment Ini ada info juga untuk kita semua yang bersahabat ya di Simak Info lewat kalimat caption yang dituliskan. Sudah pada lihatkan kan Bunda Leslie Kejora masak sosis gercep kemarin? Yuk ikutan masak sosis gercep kayak Bunda, cek resepnya di link. Jangan lupa sosisnya harus pakai Kanzler Cooktail Serius ya. Kalau sahabat itu upload foto masakan sosis gercep versi kamu, lalu tag Leslar Entertainment. Dan juga teman kansler, selambatnya tanggal 1 April 2022, tiga pemenang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik selambatnya tanggal 7 April 2022. Wah, wow, masalah banget ya. Dapat challenge nih, Sosis Gercep dari Bunda Lesti. Tiga pemenang, persahabatnya akan tentu mendapatkan hadiah kejutan spesial dari Leslar. Dan berikutnya juga persahabat, kita keungan spesial yang sangat membanggakan saat tiba di acara ultahnya ke Asila. Ini tentunya attitude yang selalu disuguhkan, yang selalu diperlihatkan oleh Leslar. Kita salfok dengan Bunda Lesti bersahabat ya, yang cium tangan kepada Abi Ramzi. Perhatikan Masya Allah, luar biasa, selalu menghormati orang tua. Mudah-mudahan tentunya ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan persahabat ya Bunda lesti Papa Bilar selalu menjadi orang baik dan selalu menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Dan pastinya persahabat kita juga masih menunggu kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, total stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut? Jangan lupa bersama untuk selalu. Mantengi channel ini, silahkan berkomentar, bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.